untuk belajar menjahit hari ketujuh nah ini dia gambarnya seperti itu nanti hasil yang kalian buat untuk di pertemuan ketujuh itu nah pola yang seperti ini untuk bagian belakang dan bagian depan nah itu nanti kalian jiplak lagi menggunakan kertas ini nanti nama kertas itu saya masukkan ke deskripsi yang di bawah nanti kalian lihat jenis kertasnya nah dia bentuknya itu seperti ini dan dia berwarna pink kalau dia kalau kalian mau berwarna lain boleh, terserah kalian mau warna apa, kesukaan warna kalian terserah, nah ini saya menggunakan yang berwarna pink nah, setelah kalian sudah jiplak nanti ini kan, kan gambar yang kalian buat nih, tinggal kalian jiplak sesuai dengan gambar yang kalian buat begitu juga dengan yang belakangnya nah, nanti tuh hasilnya tuh dia seperti ini nah dia sampai sini dia karena sesuai dengan ukuran yang kemarin yaitu belajar yang hari ketujuh. Nah, setelah itu, untuk bagian belakangnya, untuk bagian depannya, nah kita lihat untuk yang bagian belakang. Nah, bagian belakang setelah kalian sudah tempel, nanti kita lihat di sini. Bed ketemu B1 sama dengan 2 cm. B ke B1 ini jaraknya 2 cm masih sama menggunakan penggaris ini nah kita ukur B ke B1 itu 2 cm nah 2 ya 2 jangan lupa dikasih titik ini titik B1 dan ini titik B B ke B1 kalian kasih titik setelah itu B1 ke B2 itu sama dengan 3 cm B1 ke B2 itu sama dengan 3 cm. Kita ukur lagi. B1 ke B2 itu 3 cm. Nah, kalian tulis bahwa ini titik B2. Kita lanjut. A1 ketemu A2. Nah, ini lihat. A1-nya di sini. Bagian sudutnya itu. A1. Ini terlipat dia nah A1 A1 ke A2 itu 3 cm kita ukur 3 cm nah ini A1 ini A2 udah kalian kasih titik nah lihat ini titik A1 itu ketemu dia ke B1 kalian kasih lingkar menggunakan penggaris yang kemarin nah, kalian kasih lingkar dari A1 ketemu B1 nah, setelah itu yang A1 ketemu B ini juga dilingkar. nah, jadi dia seperti ini dia, kalau kalian sudah kasih gambarnya nah, ini yang untuk belakang nah, kalau kita lihat lagi H turun ke h1 itu sama dengan 2 cm. Nah, lihat. H ke h1 itu 2 cm. Kasih titik, bahwa ini titik h1 ini h. Nah, setelah itu kalian hubungkan lagi di sini. H1 ketemu sampai sini. Ini h, ini h1 itu bergabung dia ya, seperti ini. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, kalau sudah, yang di bawah ini kalian pertegas lagi. Kalian pertegas lagi, boleh menggunakan pensil atau boleh menggunakan pensil yang berwarna biru bawah ini yang khusus untuk di belakang. Nah, setelah itu, yang untuk di bawahnya ini, dia rumusnya itu 1 per 4 lingkar pinggang ditambah tiga Nah, berarti eh, setengah lingkar pinggangnya ini seperempat lingkar pinggangnya. Nah, berarti lingkar pinggangnya itu berapa ukuran kemarin yaitu ukuran badan kita. Nah, lingkar pinggangnya itu adalah 78 ya, yang ukuran badan kita. Ini ukuran badan saya. Pinggang 78 berarti 78 dibagi 4 ditambah 3 itu berapa? Nah. Itu dia hasilnya. 23 ya. Nah, 23. 23 dikasih titik. Nah, setelah itu untuk yang di sini ketemu sini itu kita ukur lagi uh, dengan penggaris ini. Jadi itu sekitar 20 20 cm penggaris ini Nah setelah itu uh, yang disini seperempat lingkar pinggul dikurang 1 cm nah berarti lingkar pinggulnya itu berapa ukuran kemarin yaitu ukuran kita ini ukuran saya ya lingkar pinggulnya itu 106 106 berarti dibagi 4 dikurang satu nah hasilnya itu setelah kalian sudah kasih titik ini Uh, baru hasilnya itu 27, 27 kasih titik. Nah, kalian garis secara putus-putus, secara bujur, dan kalian tulis rumusnya, jangan sampai lupa. Nah, untuk uh, dari yang ke sini sampai ke bawahnya itu sekitar 6 dikasih titik Nah, setelah itu ini rumus yang untuk di berarti seperempat lingkar pinggul ditambah 1 cm Nah, tadi ini kan dikurang 1 ini ditambah 1 lingkar pinggulnya itu tadi 100 106 ya 106 lingkar pinggulnya 106 ini ukuran saya 106 ditambah 1 dibagi 4 ditambah 1 Nah itu hasilnya 27 27 27 Nah tadi itu di sini 26. Nah, jadi dia ini dikurang satu ini ditambah satu nasta. Itu kalian hubungkan. Dia membentuk seperti ini. Nah, jadi untuk uh, pola belakang menggunakan rumus badan kita. Nah, kita lanjut yang bagian di depan. Kalau bagian di depan, setelah kalian tempel, nah, jaraknya itu dari titik sini. Kita masuk rumus dulu ya. Nah, ini dia. Kalian sudah tempel menggunakan lem. E, menggunakan lem Nah setelah itu di sini, B, e, kalian bisa menggunakan lem stick ya untuk menempelnya ini. Ini pakai lem ya. Ini pakai lem, pakai lem. Nah ini B ke B1 itu 2 cm sama ukurannya kayak, kayak tadi. B ke B1 itu 2 cm. Nah, setelah itu kalian kasih titik, masih menggunakan penggaris ini. B1 ke B2 itu 3 cm Masih sama B1 ke B2 itu 3 cm D Ke D1 itu 4 cm Nah ini titik D Ke D1 itu 4 cm Nah 4 Kasih titik bawah ini D1 D1 ke D2 3 cm D1 ke D2 3 cm Kasih titik bawah ini titik D2 nah setelah itu kalian hubungkan dari e, B ketemu D, B1 ketemu D1, e, B2 ketemu D2 nah jadi untuk yang dari titik sini, yang di depan D1 ketemu ke sini, yang ke D1 itu, nah itu 2 cm ya dia ditambah 2 cm untuk kancing nah kalau pola depan itu kan dia biasanya di depan itu ini khusus yang untuk baju yang di depan itu kancing Nah contoh gambarnya itu seperti ini hmm, dia ada kancing di depannya makanya harus ditambahkan 2 cm nah ini di sini dua nah setelah itu kalian tempatkan bahwa ini D1 nih D2 juga nih 2 cm juga dari titik ini ketemu D2 dari titik ini ketemu D1 itu 2 cm nah setelah itu masuk lagi rumus ini nah untuk rumus ini juga dia uh, ini dia tidak menggunakan kayak turun gitu ya ini tidak nah lain yang kayak di belakang kok di belakang itu dia ada turun sedikit kalau yang ini dia tidak turun nah kita lanjut untuk yang di bawahnya ini satu perempat lingkar pinggang, ditambah 1 cm, ditambah 3 cm. Nah, berarti hasilnya itu berapa? Kita ukurnya dari sini ya. Nah, itu hasilnya: dua puluh tiga, dua kasih titik. Nah, setelah itu kalian tegaskan lagi yang di sini. Nah, setelah itu yang... Pola kupnek bagian bawah juga jangan lupa uh, Dari sini ke sini itu berapa Nah Untuk pola kupnek bagian bawah itu Nah ke angka 8 titik Ditambah 3 Untuk di depannya Sudah tambah 3 Dibagi 2 Hasilnya ini 1,5 1,5 Nah, kasih setelah itu sampai di sini. Dia tingginya itu sekitar 12, masih sama. 12 kayak kemarin, 12 kasih titik. Yang di tengah-tengahnya secara putus-putus yang di sampingnya itu dia tidak putus-putus. Jadinya ini dia pola kupnetnya. Nah, jadi seperti ini. Sama juga yang untuk di bagian belakang. Kalau di bagian belakang itu dia kalau kita ukur dari belakang itu dia 7 ya dari sini ke 7 habis itu ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dibagi 2 itu jadi 1,5 pastel titik tengah-tengahnya nah setinggi ini 12 dari sini ke 12 dari sini uh, sampai sini itu 12 nah setelah itu uh, di tengah-tengahnya itu secara putus-putus, nah kalau sampingnya itu tidak, nah jadinya dia membentuk pola kupnet seperti ini nah, kalau untuk yang bagian depan itu juga dia rumusnya seperti ini, uh, dari sini ke sini itu 20 cm juga. Nah, dia rumusnya juga sama satu 4 lingkar pinggul ditambah satu ditambah 1 cm. Nah, jadi kalau untuk yang bagian depan itu dia ditambah satu ditambah satu. Nah, kalau di sini dia ada kurang 1. Jadi dia ada perbedaan rumus di situ. Nah, jadi dia ini hasilnya 28. Nah, kalau di bawahnya ini dari sini jarak ke di bawahnya itu sekitar 5 ditambah 5. Nah, ini 1/4 lingkar pinggul ditambah 1 ditambah 1. Nah, jadi dia ada ditambah 1 juga di sini. Kalau khusus untuk di depan. Nah, jadinya itu dia 28. 28, nah baru kalian garis ini kalian garis secara lurus nah ini dari sini ke sini itu sama, tambahnya 2 cm nah setelah itu, kalau yang untuk tangannya, kalian tinggal jeprak aja dia sama, dia bentuknya seperti ini, dia tidak ada tambahan rumus, kalau untuk yang bagian pola tangan tapi kalau untuk e, bagian pola baju itu dia pola depan yang pola belakang itu dia ada kayak penambahan untuk kancing. Karena gambarnya itu seperti ini nanti. Ini tidak menggunakan kerah. Nah, ini untuk yang pola belakang, ini untuk pola depan dan ini untuk tangannya. Tangannya tinggal jeprak aja. Selesai untuk pembelajaran ke-8.